daya antena di STB di on-kan atau di off-kan nah ini tergantung dari jenis antena yang kita gunakan ya kawan saat uh, daya antena ini ya fitur daya antena ini di on-kan maka akan ada tegangan ya sebesar 5 volt yang akan dikeluarkan dari STB dan dialirkan menuju ke antena ya jadi bila kita menggunakan uh, antena yang bersifat uh, pasif Daya antena ini tidak perlu kita hidupkan ya Karena uh, bisa terjadi uh, konslet di antenanya ya Atau uh, antena sirkuit pendek seperti ini kawan Ini terjadi konslet di antena ya Nah, daya antena ini diperuntukkan buat antena yang bersifat aktif, kawan. Antena-antena yang membutuhkan suplai tegangan listrik. Nah, misalkan uh, antena seperti ini, kawan. PX-HDA 2000. Antena ini bersifat aktif, ya, kawan. Membutuhkan suplai tegangan listrik. Nah, ini posisi saya di dalam kamar, kawan. Dan uh, untuk menampilkan uh, gambar dari STB saya menggunakan laptop ya kawan. Saya gunakan laptop untuk menampilkan gambar. Nah, ini uh, adaptor untuk mensuplai tegangan ke antenanya ya. Saya colokan adaptornya untuk menghidupkan antenanya. Oke kawan, ini sudah hidup. Dan uh, ternyata masih susah juga menangkap sinyal. Kawan sempat tadi sinyalnya naik waktu saya colokan, tetapi kemudian uh, langsung turun lagi ya. Dan hanya uh, kuning ya, kawan. Ini sinyalnya lemah sekali, tidak bisa menangkap sinyal dengan uh, baik. lalu oke okay, kemudian saya cabut uh, kabel antenanya ya ini uh, inserternya ya kemudian saya lepas juga uh, adaptornya saya uh, tidak menggunakan inserter dan adaptor bawaan antenanya ya dari uh, antena, saya langsung colokan ke STB. Jadi, kabel antenanya langsung saya colokan ke STB tanpa menggunakan inserter dan power uh, bawaan antenanya. Ya, lalu untuk mengganti uh, adaptor bawaan antenanya ini, saya masuk ke menu pencarian. Ya, kemudian uh, saya aktifkan fitur daya antena yang ada di STB ya ini ya kawan saya hidupkan saya onkan untuk menggantikan uh, adaptor bawaan antenanya ya untuk menyuplai tegangan ke antenanya dan ternyata hasilnya malah lebih bagus kawan seperti terlihat ini penangkapan sinyalnya lebih optimal ya menggunakan uh, daya antena dari STB-nya ketimbang menggunakan daya antena dari adaptor bawaan uh, antenanya ya. Bisa dilihat kawan? Oke, kawan itu dia ya fungsi dari daya antena yang ada di STB ya. Bisa kita pergunakan untuk menggantikan uh, power supply atau adaptor bawaan uh, antenanya, ya.